oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mercy Andi. kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana merubah kuota kemendikbud menjadi kuota reguler atau bisa dibuka untuk semua aplikasi seperti contoh yang saya tampilkan di layar ini adalah apa pepasukan kuota dari kemendikbud yang saya yakin seluruh siswa-siswi yang mendapatkannya uh, sedikit terganggu Karena kuotanya hanya bisa diperuntukkan pada beberapa aplikasi yang mendukung proses pembelajaran Oke langsung saja caranya yaitu dengan cara mendownload atau dan menginstall aplikasi Anonytune Ya itu adain warna orange Ya pastikan uh, aplikasi ini terinstall dulu kemudian kita akan masuk ke settingnya, setelah terinstall langsung dibuka saja ya supaya bisa terdownload mungkin sementara sambil mendownload bisa menggunakan jaringan wifi atau koneksi yang lain supaya lebih lancar karena untuk kotak menikbud agak terganggu dalam pendownloadan aplikasi oke setelah terbuka aplikasinya kita langsung masuk saja ke settingnya kemudian di setting itu ada apa koneksinya pilih SSL kemudian port pada 443. Oke, okay, sekarang uh, yang lain tidak perlu dirubah, kemudian masuk ke setting berikutnya yang di bawah. Kemudian kasih centang yang bagian kedua dan ketiga. Kemudian di tengah itu ditulis uh, https uh, whatsapp.com kemudian port di bawahnya itu juga 443. Setelah itu langsung di connect saja. Kalau connect ditunggu, dia akan connecting, dan di sini koneksi sudah berada pada mode kartu, ya. Dan oke, okay, koneksinya sudah berjalan, bisa langsung dicoba untuk membuka aplikasi-aplikasi yang ingin dicoba. Dan eh, setelah testimoni, aplikasi ini berhasil, dan sampai sekarang tidak ada kendala, semua kuota pembelajaran bisa terpakai di semua aplikasi oke sekian tutorial dari saya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh